Oke okay. Spesial untuk Seseorang yang ada di hati My love My love My love My istri <laughs> Dengarkanlah Wanita muda Dewi Ku Dengarkanlah Keseluruhan ini Aku ingin Mempesuntimu Yang pertama Dan terakhir Jangan dan buatku aku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku akulah yang terbaik untukmu dengarkanlah wanita impianku malam ini akan Satu untuk selamanya Dengarkanlah kesungguhan ini Aku ingin Mempersumpimu Untuk yang pertama Dan terakhir Jangan kau tolak dan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku, akulah yang terbaik untukmu. Kita sudah sepatu-patu, kesadaran. Kita dan buatku hancur ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ingin akulah yang terbaik untukmu ku tak akan mengulang yang ke?